Ini turun langsung begini, tidak percaya sama yang ahli atau terlalu pingin mau cepat-cepat selesai. <tik> <tik> Kita lihat, betul tidak dia punya cara basterika. <tik> Saudara sekalian Hari ini kami berada di Kabupaten Sigi Tepatnya di desa Loru Sulawesi Tengah Hari ini kami diajak Oleh kawan-kawan dari Komunitas BioVlog Palu Untuk melihat Suatu proyek pembangunan Fasilitas mereka Pemberitahuan awal dari rekan yang mengundang kami ke sini mengatakan bahwa bangunan ini adalah akan dijadikan sebagai pusat pengumpulan ikan Apa maksudnya dari pengumpulan ikan dan kegunaan dari gedung ini mari kita bersama-sama menyaksikan liputannya Pada beberapa kesempatan yang lalu kami telah menyajikan informasi tentang bagaimana budidaya ikan nila melalui sistem bioteknologi biovlog Kali ini kami juga akan menyaksikan proses pembangunan pusat pengumpulan ikan di mana tempat ini adalah merupakan layanan bagi kepada peternak ikan apabila ikannya sudah waktunya untuk dijual dan akan distribusikan kepada konsumen maka disinilah tempat pengelolaannya lokasi ini dipilih karena tempatnya yang cukup strategis merupakan daerah yang berada antara kota Palu dengan Kabupaten Sigi dan tempatnya cukup luas dan memadai untuk kebutuhan lokasi pusat pengumpulan ikan nila tersebut. Saudara, sebagai wujud dari kekompakan anggota komunitas bioflok Palu, mereka bersedia untuk menjadi pekerja silih berganti untuk proses pembangunan bangunan ini dan untuk konstruksinya pelaksanaannya dipimpin oleh Bapak Lewi Ali yang mana beliau saat ini sedang berada di lokasi dan sebentar lagi kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan Bapak Lewi dari dengan Pak siapa Pak? Pak Lewi Pak Lewi Pak Lewi ini bangunan apa Pak Lewi? kami dari tadi tunggu-tunggu Pak Marsen belum kunjung juga tiba ini bangunan kami informasi tentang ini sehubungan dengan biovlog ini untuk apa Pak Lewi ini untuk pembangunan penempungan ikan nila yang mana bila Uh, sudah besar di bioplog di kota Palu yang sudah disewar uh, nanti ditampung di sini jadi nanti dibeli baru dipasarkan oh, penampungannya jadi di sini penampungan semua ini, semua. Uh, pengepul ya yang semua. kelola siapa nanti dari, dari tim eh, sendiri ya, pak Pak Harun yang tampung ya yang beli nanti dipasarkan oleh Pak Jack oh oh hmm. jadi untuk saudara-saudara yang sudah memelihara ikan bioflok, Tidak usah khawatir untuk ini ya Kalau panen untuk mau kemana ikannya Kewalahan menjual bisa Kedepannya nanti dipusatkan pintu, di sini ya Satu pintu Satu pintu ya. Ya, Jadi inilah saudara proses pembangunannya Kira-kira berapa lama ini Pak Lewi bisa selesai? Mungkin hmm. ya satu minggu ke depan atau lebih Satu minggu lebih sudah bisa pesan atap Ya Nah, kalau pasang atap ini, kalau tim turun semua mungkin satu dua hari boleh. Jadi ini kan bukan cuma besi toh ada untuk eh, kolam-kolamnya dari apa mana? Batu? Iya eh, dari beton. Batu. Beton. Beton. Jadi tidak kayak pembibitan eh, kolam tanah ya? Enggak Ini kolam beton. Iya kolam beton. Oke, terima kasih bapak-bapak. <tis> Saudara sekalian, kita hari ini akan <tis> Bercakap-cakap dengan salah satu anggota biovlog yang selama ini selalu mendampingi Pak Marcel di, se se apa, di setiap kesibukannya di dalam kesirusan mereka untuk mempersiapkan biovlog ini. Hari ini kita akan berbicara dengan Pak Mail yang selama ini banyak tahu tentang suluk beluk pengelolaan biovlog dengan Pak Marcel. Ya, Halo selam, Pak Mail, ya, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat sore. Selamat, Pak, selamat sore. Kami berada di Kabupaten Sigi. Kenapa kami lakukan ini untuk penampungan lobster eh, jidat dengan ikan nila? Karena di sini adalah potensi ke depan yang sangat luar biasa. Karena dia berlantingan dengan Kota Palu. Kota Palu dengan Sigi disinilah di sini di tengah-tengahnya, sehingga kami sekarang ini melakukan satu metode dengan Pak Marcel, dengan Pak Jack, dengan Pak Harun. Paharun Harun adalah penyelahan. Yang penyelahan Dengan menanai semua ini adalah Paharun. Harun Kami adalah Tekniknya adalah Pajek Kami semua eh, Untuk semua yang ada di bioplog Di Kota Palu eh, Mereka berotong royong Untuk melakukan eh, Tempat ini Tidak ada yang di, di apa, dikasih gaji Tapi ini semua adalah Motivasi mereka yang Sekarang di Kota Palu ada aparatus Bioplog yang sudah jalan Jadi penampungan ke depan mereka kalau sudah besar dan mempunyai ikan, di sini ada tempatnya Tempatnya untuk penampungan ikan, ini yang ke depan untuk dipasarkan Dan jidat juga yang ada di Sulawesi Tengah dari dari Parigi, dari Poso sampai Merowali itu Semua ditampung di sini nanti, jidatnya eh, Loster juga dari mana saja, semua ditampung di sini kanal Satu-satunya izin yang ada di Sulawesi Tengah adalah pajak Jadi kami bisa kirim ke, ke Jepang ke Surabaya, itu semua adalah pajak yang punya izin itu. Jadi, kenapa kami lakukan ini? Karena ini adalah potensi ke depan untuk Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Ya, Pak. Itu saja, Pak. Assalamualaikum. Okay. Eh, sebentar, Pak. Masih ada pertanyaan. Ya. Ini biayanya kira-kira berapa ini, Pak? Eh, kemarin, kalau dihitung-hitung kemarin, lebih 1 M. Lebih 1 M? ya Sumbernya? Dari Pak... Dari Pak Marcel? Bukan. Pak Marcel dengan Anu. Saya, Pak... Pak... Jadi ini kolaborasi ya? Ya, kolaborasi. Kolaborasi. ya, Karena ini bukan jangka eh, bukan sebentar, tapi ini jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Ini selamanya. Ya. Mohon Karena... maaf kalau eh, dalam kegiatan ini Pak Mail sebagai apa? Sahannya ikut Pak Jack. Oh, ikut Pak Jack ya? Oh. Untuk eh, kenapa saya ikut Pak Jack? Karena ini adalah potensi ke depan yang luar biasa. Oh ya. Jadi murni Pak Mail membantu mereka untuk ya. kegiatan ini. Benar-benar untuk teknis pengelolaan, ya, pengelolaan ikan ya? Iya, ikan. Karena ini adalah potensi masyarakat umumnya, Mahaya Kota Palu dengan segi inilah potensi. Karena sini kalau kita berharap sama teman-teman yang, yang belum ketahui akan gagal juga. Tapi ketika kita dengan orang yang pengalaman pasti punya potensi ke depan. Karena kita menghadapi IKN, karena 17 Agustus IKN, IKN itu di Kalimantan akan pindah ibu kota, mungkin segi adalah penyangga terutama penyangga utama DKI itu. Jadi kita sediakan dari sekarang, semoga ini bermanfaat ke depan untuk DKIan. Oke, Pak Mail, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatannya bisa lancar dan Amin, amin, amin. Proses penampungan ikannya bisa sukses. Amin, amin. Terima siap. kasih. Ya. Beberapa anggota sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing di sini Pak Lewi dengan Pak Mail sedang saling bekerja sama untuk memecahkan mecahkan masalah mereka. Wah. Oh, rupanya masalah perbenangan mereka sudah selesai dan ini bukan main layang-layangan, Saudara. Ini ini adalah tali kemali untuk pembangunan bangunan ini. Tiang-tiangnya danan. Rangka-rangkanya semuanya dari rangka baja. bagiannya juga sedang mempersiapkan santap malam dipimpin oleh ikan kita Wawo namanya siapa? Wawo ah dipimpin wawo eh, dipimpin oleh saudara Saidi menu malam ini adalah ikan ikan nila dan sidat akan dimasak dengan cara apa? oh caranya dimasukkan ke dalam bambu kemudian dibakar ya inilah saudara kita akan ya, mencuncun memasakan untuk penuh makan malam nanti Oke, saudara, nampaknya Pak Marcel sudah ada di lokasi, dan kita langsung saja tanya ke Pak Marcel ini bangunan apa? Saya juga dari tadi belum tahu. Sudah ada bocoran. Halo, sorry Pak Marcel. Ya, sorry. Sorry, hari ini kami datang ke lokasi ini dari kawan-kawan dari tim Biovlog. Ya. Kami dari tim kami hari ini melip mendapat informasi bahwa tim Biovlog akan membangun lokasi lagi. Selain dari video beberapa waktu lalu, kami sudah menyaksikan tentang kolam dan kegiatan penampingan anggota biovlog hari ini kami dapat informasi bahwa ini ada pembangunan lagi di sini jelasnya apa ini Pak Marcel, untuk bangunan apa ini Pak Marcel nah, ini tempat penampungan di saat mungkin masyarakat pada saat panen jadi program kami ini program yang jelas dari hulu ke hilir, dimana program ini memang untuk kesejahteraan masyarakat juga nah, kita memberikan program ini Bukan semata-mata cuma membantu, tetapi kita juga sampai pemasarannya. Kita sudah ambil, jadi bangunan ini kita akan jadikan tempat penampungan di saat masyarakat punya kolam di pekarangan untuk membeli secara langsung di perakarangan masyarakat. Nah, inilah program-program yang harus kita jalankan sesuai amanah dari partai kita, yaitu Partai Gerindo, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya selaku anggota DPR Kota Palu merasa dengan adanya aspirasi yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah, maka saya fokus pada pemberdayaan WNI semua. Karena memang kami dipilih ini bukan semata-mata untuk sekedar menjadi wakil, tetapi bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, terkait dengan bangunan ini Pak Marcel ini kelihatannya cukup anu ya dari segi biaya ini, nampaknya ini besar ini bagaimana soal pembiayaannya pak ya ini memang kami keluarkan biaya pribadi inilah kami ada kerjasama beberapa eh, teman mbak saudara saya sendiri pak Harun Malisa dan pelaku ketua tim untuk pembangunan ini adalah Pak sendiri yang mana bangunan ini juga kita akan menampung setidaknya sidat untuk kami ekspor keluar jadi untuk baking juga nanti kami adakan di sini dan mungkin sekitar beberapa kolam ini yang kami tempatkan untuk penampungan. Jadi di masyarakat target kami ke depan itu tiap bulan tiga bulan sekali kami akan turun ke lapangan untuk membeli hasil dari pemberdayaan kolam sistem. Jadi boleh dikata Pak, maaf saya potong Pak Barsel ini ya. jadi eh, dari rangkaian pengelolaan biovlog ini adalah Hilirnya ya, ikan-ikan ya, uh, yang sudah besar dari masyarakat yang kewalahan menjual, mereka akan bawa ke sini. Ya, itu jadi selama ini memang saya termasuk salah, -salah satu yang mengkritik program-program pemerintah, di mana cuma memberikan satu bantuan, tetapi pendampingan tidak ada sama sekali, bahkan pemasarannya tidak ada. Maka masyarakat juga akan masa bodoh karena kita harusnya memberikan. Pancing, umpan dan memberikan pembelajaran bagaimana kita memancing ikan yang baik. Dan setelah mendapatkan ikan itu, dikemanakan ikan itu. Itu ya. yang penting. Mengenai rencananya uh, rencana pembangunan ini Pak Marcel kira-kira sampai berapa lama? Ya kita target mungkin seminggu. Seminggu, dua minggu lah. Kalau karyawan, saya dengar ada juga yang suka rela ya. Bantuan ya. dari anggota Tidio Vlog sendiri yang punya keahlian. Ya memang pembangunan ini kami tidak pedang apa tukang yang kami bayar tetapi ini respon dari tim tim kami yang mana mau bekerja sama dan ini untuk kepentingan bersama juga bukan kepentingan individu yang selama ini dimainkan oleh oknum-oknum lain oke terima kasih pak Masel untuk waktunya oke. ya saudara semoga bisa lancar pembangunannya dan ikan-ikan yang akan dipasarkan ke masyarakat melalui Pemeliharaan di kolam-kolam bioflok Bisa terwujud melalui pembangunan ini Demikian saudara, terima kasih Saudara-saudara sekalian Pada video yang lalu Kita telah bertemu dengan Pak Jackson Di kolam Pembibitan ikan, sekarang beliau Berada di lokasi ini Kita akan mewawancarai Pak Jack Tentang Bagaimana desain dari bangunan ini pembangunan ini? Kita ketemu dengan Pak Jack. Pak Jack, mengganggu sebentar Pak Jack. Ini kami masih penasaran dengan bangunan ini Pak Jack. Saya tanya, -tanya sering Pak Jack, boleh? Boleh. Nama siapa Pak Jack? Eh, hari ini kami datang ke sini sehubungan dengan video kami yang lalu dengan Pak Jack. Yaitu sedang berada di kolam ikan dan tempatnya basah. Sekarang kita berada di tempat yang kering. Garis besar dari bangunan ini kami sudah disampaikan oleh Pak Marcel Sebagai tempat untuk penampungan Jadi mengenai desain dan model bangunannya ini nanti bagaimana Pak Jack? Desain sederhana saja ya. Karena ya. nanti kolam penampungan kan tidak butuh yang terlalu Iya. Yang penting fungsinya yang paling penting Jadi desain kami desain yang tidak terlalu berlebihan fungsi utama untuk penampungan itu di mana uh, luasan kolam, iya. luasan kolam harus memadai sesuai dengan kapasitasnya kita. yang kedua uh, sumber air yang kita butuhkan di sini, ya, airnya sumber, bagaimana, sumber, bagaimana, air. Ya. sumber air kan rencananya kami bikin sumur suntik, sumur suntik untuk keperluan <tuh> uh, isi kolam, kalau yeah. kolam untuk kolam penampungan. dan mungkin kalau kedepannya aliran air dari wilayah itu sudah bisa dialihkan ke sini. Mungkin posisi kolam, eh, apa namanya, eh, kebutuhan air untuk kolam itu lebih bagus lagi. Lebih bagus ya air alam ya. Air alam. Terus masalah konstruksi yang di sini ini eh, seperti yang saya bilang tadi tidak berlebihan. Iya. Ini yang memerlukan luasan kolam berapa, kapasitas berapa, biaya investasinya untuk kami oksigen yang paling penting. Jadi ada bantuan oksigen tambahan dari peralatan yang butuhkan, mungkin mesin aerator atau apa sudah yang penting ikan yang kami tangkut ini dalam keadaan sehat, sehat, bisa sehat karena yang tidak kami kualitas untuk masuk ke market market. ya, ya. jadi mengenai kolam-kolamnya nanti e, bentuknya bagaimana dari beton pak Jack? bentuk beton e, kita bikin e, dari beton, maksudnya permanen. iya karena kan bukan hanya ke penampungan ikan tuna, mungkin ikan-ikan lain juga. terus e, program jangka panjangnya kita dari program yang sudah berjalan. Gitu. Yang dari kolam ini. Oh jadi kalau boleh disimpulkan ini Pak Jack ini nanti bagi kawan-kawan yang sudah memelihara ikan bio di biovlog tidak usah khawatir untuk uh, kelanjutannya ya. Jadi mereka uh, semuanya nanti akan terfokus di sini untuk pemasarannya, ya. untuk untuk kelanjutan apa uh, distribusi ikannya mau kemana mau kemana? Bagaimana nanti Pak Jack? Bagaimana teman-teman ya, pembudidaya? Uh, yang masuk dalam sistem yang program dijalankan oleh salah satu orang yang duduk parlemen kita oh ya, Pak Masa, khawatir, Iya Pak Marsa itu sudah perlu kuat ya karena iya. Uh, hasil dari bidang mereka itu akan kami ambil kami ambil, ambil uh, kami tampung di sini karena kita punya market output sudah akan kami siapkan jadi kami punya sistem uh, mulai dari benih Teknis budidaya kami dampingi sampai dengan marketnya pun bagaimana? Makanya kami bangun tempat penampungan di sini itu tujuannya untuk itu output dari program yang budidaya ikan nila itu iya. sudah ada untuk itu ke hasil lahir. Jadi hasil dari budidaya kami akan ambil semua. Oke Pak Jak. Jadi dengan melihat bangunan ini, bangunan ini belum selesai ya, tapi ini merupakan suatu jaminan bagi kawan-kawan yang sudah memelihara ikan di bioflok untuk kelanjutan e, proses pemeliharaannya. Jadi ada yang mau disampaikan ke teman-teman ya, yang sedang piara ikan, Pak? Apa jang, tetap tidak, semangat, jangan tetap khawatir? Tetap tidak perlu khawatir. Kami tetap mendampingi. Yang kedua, ya. eh, hasil dari budidayanya, seberapapun jumlah besarnya, itu akan kami ambil. Karena kita punya market yang besar. Sekarang kita belum bisa bicara dengan market yang lebih besar karena kemampuan dari bahan-bahan kita belum ada. Hanya kita, kita genjot terus di... Di sistem budidayanya, termasuk fasilitas uh, lanjutannya yeah. seperti ini, ini ya, yeah. ini fasilitas untuk, yang akan kami untuk outputnya. outputnya jadi market nanti larinya di sini semua, jadi semua, pintu. Pintu. jadi semua kami ambil hasil produksinya, tampung di sini, nanti dari sini yang ngatur marketnya. Oke, okay. ini teman-teman yang bekerja sini Pak pajak, teman-teman bioflok semua. E, bukan bukan teman di bukan bukan bukan bukan bukan bukan bukan ada, ada. Ya. Dan mereka juga punya keinginan untuk ikut di di program atau sistem yang kita jalankan. Iya. Oke, terima kasih Pak Jak. Silakan nah, lanjutkan iya, iya. pekerjaannya. Saudara demikianlah si kami kali ini, dan dari keterangan-keterangan yang telah kami peroleh. Ini sangat salut dalam ketutu untuk rencana mereka. Mereka tidak hanya berencana, tapi mereka juga melaksanakan dan tentunya ke depan mereka akan bersama-sama menikmati hasilnya. Semoga visi mereka tetap dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dan bisa mencapai sasaran dan tetap semangat. Masih di Masa di Bambu, Masa di. Ini tante yang anu, bumbunya tante Ya <SILENCIO> oh dia <SILENCIO> iklan <tuk tangan> ini bintang iklan kita Sementara makan jangan diganggu awi, kuliah harus selesai ya